bagi kalian yang sudah menonton channel ini Bang Imin doakan selalu untuk kalian semua. Mudah-mudahan sehat, bahagia dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kita mendapatkan kabar spesial dari Bunda Leslie dan Papa Bilar semalam para sahabat ya mendapatkan asupan vitamin di tengah malam. Lesti Kejora, ini kedatangan tamu Kak Lloyd Kristina Wah, wow, Masya Allah banget ya Pokoknya happy dan pastinya kita bahagia banget Karena banyak orang-orang baik yang selalu sayang Yang selalu support idola kita Masya Allah Apalagi semalam juga Bunda Lesti lagi bikin es dawat Tukatnya persahabat ya Masya Allah Kita tentunya dibuat bahagia Dengan idola kesayangan kita luar biasa Mudah-mudahan sehat selalu Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun diunggah kembali ya oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Dari akun Instagram munco.munco.923 mengatakan, Bunda dan Papa B sering olahraga, makanya agak kurusan, tapi jadi sehat tuh. Malah ada yang salpok dengan postur tubuhnya Lesti dan Bilar persahabat ya, karena rajin berolahraga. Kemudian juga persahabat dia disimak ke komentar selanjutnya, diberikan dari akun les Al-Fatih, disitu dikatakan ngiler lihat ala katanya tuh, wow, semua salpok dengan S yang lagi dibuat oleh Bunda Lesti. Pasti enak banget ya Apalagi Buatan Bunda El Pasti lebih maknyus Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya Momen yang Luar biasa juga Bikin kita happy Karena Bapak Bilar Ini terlihat sangat Bahagia dan girang banget ya Perhatikan deh Itu Bapak Bilar Bahagianya luar biasa nih Sepertinya Lagi mendapatkan Hadiah atau Sesuatu yang Membuatnya bahagia Persahabat ya Hingga Bahagia pun ke kita semuanya Masya Allah banget ya Kita lihat juga di kolom komentar Dari akun Instagram Bilarina Anak underscore 21 mengatakan Baby XL happy banget Pasti Bunda Lesti happy sekali nih Punya dua baby yang sangat lucu-lucu Pastinya dong Bunda Lesti selalu happy ya Karena mempunyai dua lelaki yang sangat lucu Yang sangat hebat Dan lelaki yang Menjadi kebanggaan Bunda Lesti Kejora Kemudian, persahabat kita lihat juga di kabar berikutnya. Ada kabar Lesti dan Bilar di akun HIP500. Perhatikan persahabat, tiada sebuah kalimat yang diungkap oleh Papa Bilar. Rizky Bilar sebut kriteria istri idamannya ada di Lesti. Ketemu sama video cuplikan-cuplikan lama, gue pernah nyebut pengen nikah sama istri yang berhijab. Nikah pas udah punya rumah, kejadian semua. Malah gue pernah nyebut juga pernah bilang mau nikah sama penyanyi kejadian Wow Bener sekali persahabat ya Ucapan adalah sebuah doa Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Memang bener ya ucapan adalah doa Harus bijak deh dalam berucap ya Sohib Biar terhindar dari keburukan dan mendapatkan kebaikan Amin Hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh Les Lovers dari akun mr.mrs.mrp di situ dikatakan Masya Allah berucap yang baik-baik, maka hal-hal baik pula yang menyertai kita amin, tuh, jadi untuk semuanya kita harus berucap yang baik-baik, bersahabat -baik, ya mudah-mudahan kita juga selalu mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan selalu amin, kemudian disimak juga bersahabat ya, info dan sekaligus diingatkan kembali nih, untuk semuanya jangan lupa pagi hari ini Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat akan ada acara FYV di Trans 7 Bintang tamunya adalah couple kesayangan kita Lesti dan Pilar Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan Dicatat jamnya pagi hari ini pukul 8.30 waktu Indonesia Barat karena banyak sekali keseruan, banyak sekali kejutan yang akan disuguhkan Apalagi hostnya juga, ini gesrek banget Ada A.A. Irfan dan A.A. Rafi Ahmad Ini pasti bakalan seru Jadi jangan sampai kelewat Untuk menyaksikan acara Trans 7 Ada acara FYV Yang akan dibintangi langsung oleh Lesti dan Bilar Berikutnya, Bang Mimin akan mengingatkan juga polling Online Couple Media of Dears 2022 Alhamdulillah, Lesti dan Rizky Bilar masih berada di puncak klasemen dengan perolehan voting 299.000. 234 votes di bawahnya di posisi kedua ada pasangan Rangga Alzub dan Haigo van der Vecken dengan perolehan voting 297.356 votes. Selisih cuma beda 2000-an saja. Kita tetap semangat, jangan kendor semangatnya persahabat ya Tetap optimis Idola kesengan kita bisa memenangkan couple media of bills 2022 Karena untuk batas voting itu sampai tanggal 7 bersahabat ya Tinggal sisa Di 4 hari lagi sama-sama kita support, sama-sama kita dukung yang terbaik Berikutnya disimak juga bersahabat ya Ada info yang tak kalah penting untuk warga konohan Jangan sampai lupa ini ada info mengenai duet antara Lesti dengan Kak Asila yang akan tayang besok tanggal 4 bulan Agustus 2022 di channel Youtube The Real Asila Maisa. Jangan sampai lupa, kita boomingkan lagu single yang akan dinyanyikan langsung oleh Bunda Lesti dan Asila. Ini pasti bakal booming banget di persahabat ya. Siap-siap trending.